Watak percacaran weton neptu 10. Nilai neptu 10 hanya dimiliki oleh orang yang lahir di weton Selasa Pon, Jumat Wage, dan Minggu Legi. Orang dengan neptu ini biasanya memiliki watak pendiam. Bila sakiti hatinya tidak mudah marah, mudah menerima apa yang diajarkan, cerdas atau Daya tangkapnya tinggi, dan bila menjadi seorang dukun tidak mudah ditanyai. Dalam istilah primbon, watak ini sebut berlaku seperti pelangi.